Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uta'i mungkin ini ngasih kita beliki separoh Tentang ini jenain rahdi Wal kola Dawa dengan Nabi Muhammad Muhammad Is mahasidah Is uriqa siram mahasidah Kali kau apa karab siram atau telawan kau apa karab Mati itu oleh cakar muirak apa Tapi tetep Pak Inaka menggantikan siram mahasidah Itu masih mati Merkali anna adra kaya hitra Nasatme adri wang muda itu masih mati Maknanya mati itu penting Dan apa? Sakitnya mati, udah <tuh> ah, dimati aktif, mati kona uri, kona Enak mati, udah, udah, udah, mati, ya. ya. udah, udah, mati, mati, ya. lebih, lebih keren mati, udah, udah, mati, udah, udah, udah, mati, mati, udah, udah, udah, mati, udah, udah, mati, udah, udah, mati, udah, mati, udah, mati, udah, mati, udah, mati, udah, mati, udah, mati, do al mahbud bisa kelawan Incairon lamun amalu abe, in kana amalu e, terus ini termasuk anak, artinya itu sausi inder lawe ke anak saisi megisuan. E, amalu khairan buka khairan, buka juala, tapi e, kalau eh. menyangkut tidak. <tuh> Tidak biasanya Jibril manggil Ridman itu yang fakir. <tuk> ya, Jadi sini termasuk riwayat yang Wali ke riwayat yang aneh Bagi dalam semua riwayat itu jarang sekali ada foto belanja Jibril di topi Nabi <tuk> ya, Nabi. Tapi memang uh, dalam konteks tertentu yang sifatnya itu mau polis. Itu orang baca saat ini bingung, bagus anak ini, anak ini nombornya Aduh bahasa 5… Indonesia 6… itu juga kan anak itu podo foto Nol-nol, mengharapai pengirahan kadang ngelekat itu Membalik lagi nabi-nabi, buat ini anak dia Tapi langsung nombor Biarkan Ini masalah-masalah Sehingga jadi Tidak boleh Akhirnya jadi musibah jadi masalah Ketika kita nyebut Nabi itu tentu lebih baik Misalnya menyebutkan Ya Rasulullah Ya Allah, Nabi Allah, Ya Habi, Allah. Dalam banyak hal seperti itu Tapi ada satu dua hal yang kadang kita mau tidak mau harus diangkar Bukan karena tidak sopan, tapi konteksnya adalah konteks Nabiul Uluhiyah, menabikan sifat Nabiul Uluhiyah Misalnya ketika Rasulullah wafat, kalau lahir wafat, ini wafat itu dia wafat. Di korak sahijinomar beterimo, mangko lajimna Muhammad dan maka dorobku unukoh. Wangsi komentar Muhammad mati tak seneng. Pakin nama huyuna, sirop bau, kama huyuna, Musa Rasulullah sekarang sedang munajat di pengiran. koyok oh, ya, zaman Nabi Musa sedang ngomong. Terus wongkin toro karena Gaduh Gaduh, Famin Gum yakin Rasulullah itu wafat Fahming Gum yakin seperti yang dikatakan Umar Nabi itu hanya ketika gaduh Gaduh sekali Abu kagar datang Ketika datang karena beliau tokoh Farismatuh paling dihormati Beliau masuk um, Abu jerohnya Rasulullah atau bujernya Aisyah terus ngambung keningi kandina di no tiktahayyan wa maita engkau selalu indah atau selalu wangi baik saat hidup maupun saat mati pokoknya e, singkat cerita terus abu bakar ini keluar berasaman berani rujib diri wawaih maram alamun yang khammat walak ketika ngerti kegaguan gak berhenti abu bakar keluar ke luar terus sejarah Umar Umar bisa ngamukannya Nah ini tokoh Tokoh Malah tinggi kita ngomong keras itu bukan kultur kita Umar keras di bank anak tidak nah, ada kulturalnya hmm. <laughs> Ya kadang ini orang-orang tak mau nah, kultural, ya kultural tidak mau Tidak mau, sesuai bakat masing-masing <coughs> Walhasil-hasil Abu Bakar itu tidak ada <coughs> Khotobah itu tidak ada Tapi tidak ada di umum Ya itu sendiri kan Makanaya <coughs> Muhammad dan Fa'imna Muhammad dan Khotmata Wa Awalam tas Karena dalam konteks menafikan ketuhanan Muhammad atau kemungkinan diburuhkan, maka Abu Bakar menyebutnya yang mangka Muhammad dan bukan yak Rasulullah Nabi Allah Jadi ada konteks tertentu yang memang kita harus jangkar, tapi dalam konteks nakhlul menafikan sifat ketuhanan atau takut di Dan itu bagus dalam konteks itu. Tentu dalam konteks normal kita bilang ya Nabi Allah ya Rasulullah kayak kita ketika sahia di assalamu alayka mm -hmm. bisa kamu ganti assalamu alayka ya. Maaf. ya maaf. Makanya ada seorang kiai di Jakarta itu bilang gitu. Allahumma sholli Muhammad. Mereka melarang kita bilang sayyidina. Berdasar hadis la tu sayyiduni itu hadis mau itu. Saya ini hanya seorang dia, tetangga saya enggak ada yang manggil saya nama saya, manggil pak kyai semua. Enggak <tik> ada yang manggil saya langsung apa? Namanya. Masa orang lain saja dipanggil pakai Pak Kiai, Pak Alek, Pak Di masa Rasulullah Abu Daudil Hawqilah itu kita panggil apa? Muhammad. Bahkan dikriminalisasi orang yang tidak bilang ya Muhammad. Maksud dianggap salah nanti bilang apa? Sayyidina apa? Lain kalau terang. Jadi perilaku Jibril yang demikian itu jarang sekali. Dan ini dalam konteks yang beribadah yang jarang sekali. Bagaimana Abu Bakar menyebut Muhammad dengan kata? maka na'yabhidu ya, muhammadan fa'inna muhammadan berkata karena ini dalam konteks yang memang dengan tada kutip sebaiknya disebut muhammad karena konteksnya siapa yang menyembah muhammad muhammad ini mati dan yang menyembah Allah, Allah itu hidup tidak akan mati wadahur waknani ini benar wadahur waknani benar. benar kan? karena dalam konteks na'yul Uh, yeah. Tapi ya, hanya itu saja, hanya saat itu saja aku gagap menyebutnya Tapi kemudian cerita yang ada di tare ditareh hadis sunah. Sunnah sunah Sunnah, Jawa wae pomso niku. Ngoko pomso aswaja pomso niku. Hadis sunah. Ah itu diblinker oleh orang-orang SIA. -orang Pernah ada orasi orang Cia di Jakarta. Dia pakai tareh yang sama, pakai tag yang tapi lain belum belum yang namanya bukber jarak sopan dengan Rasulullah Muhammad. Biar bilang nih Muhammad nih dah mata ini. Terjemah jadi mulu kok saya cerita cerita ini. Tapi cerita terjemahiku, Rasulullah di sini dia nggak bukber. Nih lihat nih Muhammad nih dah mata ini. Tapi orang ini so intonasinya mulu terus Tapi alhasil Mustamin itu akhirnya ngerti lah kurang ajar kan anak bukber kadung mulu. Abi lagi dididik-didik, titik dididik. hmm. mati. Padahal konteksnya tadi, Abi bahkan meninggikan hmm. mankan nah ayat suci Muhammad dan batin nama Muhammad dan Kodmat. Kamu kalau nyembah Muhammad, ya Muhammad sudah meninggal. Artinya dia tetap manusia, apapun ibadnya tetap. Hmm. Tapi kalau kamu menyembah Allah Tuhan, hmm. makanya pentingnya terima. Jadi kita ini butuh guru karena itu ya, kalau sama-sama tag yang sama Dengan guru yang berbeda, dengan akwal Tradisi lama yang tidak akan beda juga maknanya Karena orang-orang perempuan kaya kadang-kadang bintang, kita ngomong Yai-yai nak kue jadi kaya-kaya kesempurnaan, habis disumatnya Kadang-kadang yai orot rontok-rontok, coba senang-rontok, kita ngomong-rontok <tuh> Dan gue nggak kaget nggak mau konten semacam biasa, wae. Karena kalau mau ngamuk mau pas Pak Ani, masa dia Kalau tahu jam tiga sepere ketam, awas dia ya, nabut surat, aku beruntunnya akhirat. Saling putus, wah, misalnya kok, kok, <laughs> Misalnya begini, ya, Ibu menusoyo, mana? Boskan juga, kok. <laughs> <Mena, laughs> <misalnya, laughs> Terus sari seneng kalau lo so, doang. Terus lo nonton game sofa itu meragukan kekinanya, gue katut. <laughs> Ntar aku biasa haram temenan. Nah hukumnya haram halal. haram halal menjurus. Tapi apapun itu kamu harus familiar, banget biasa. Nabi Yusuf, Tak nirokno ngamuk mustofa kamo, yo kopi ya kiri-kiri. Nabi yusuf gue saat ambar gue kok yo mek tenang. Tapi rasito, artinya wong Nabi titisano mek rasito, urap wong po. Kok gue mbayang nokia itu setel? Setel. Tora aku perlu musofa itu, seneng lobster. Aku buyo Oh, gak suket ceko. Maksudnya orang-orang tak agap F, terus itu aku Mesti tak apa pun yang roh gendah, roh gendah Gendah buatan aku Oh roh akal Paling kota dulu Karena kalau kamu terlalu anti demikian Kamu akan anti Nabi Yesus Belum cerita Nabi dengan Jainat Orang itu cerita macam macam Kalau halal ya halal Nabi itu seneng itu, halal musik kopon pengiran. Enam seneng halal, nabi kopon. Oh ya normal. Nabi Dawud disenangi wong itu. Makalah di sebelah kitab kitab samawi itu nama alamat alamatin nabi seneng wong itu. Orang seneng wong itu disenangi. Lainak wong kiai urang 40 akhir seneng wong 40 kiai. Kalau boleh disenangi loh bos ora. Sofi ya, gua anak eros, binti huyai Iku telepon ke sini Muhammad, Merkoh mata ini pamane, Ya tentu udah Nabi sendiri tadi pasti manis. Akhirnya Sofia penasaran sarang sendiri Muhammad itu sobot. Wong kok beli teh ini mau nih sombong baru dong. Sofia mau wae, aneh rojo. bapak aja pamane, kok alim tak anak bulan, nabiul mau hidup ya, ayolah nak Muhammad tuh nabi sing mau hud. Iya, tapi awak iman di iya, awak dia udah jadi tokoh iman juga gue ngelamun. Kalau perang, mana perang? Gading Mustol, perang, Sofia itu malah kepingin perang luka kalah, terus nak aku kalah, terus nak aku kalah, terus nak aku kalah, terus Masyajo jagonter sundae guys. mungkin terjadi bolak-balik mungkin kok. kalau bar. Tapi aku ngurangi aku kalah. Makalah nah, Ben dari Ahmad ditangkap dan dari Garnina. Nabi subuh jule iwetan tenan dening Nabi Sultan. Jenenge Sarepok senenge Nabi Pro. Hah ceritane semuanya. perlu tak terang. Modern kowe gampang sundam Kakak berki biasa. Pakot itu lho guys. Tak apa seneng apa lampu merah ini. Sampai Garwani itu nak cemburu Mungkin yang cemburu Itu, itu kematian, ya Rasulullah mungkin jadi juga te -tep, te -tep, jadi dengan bintian. Aisyah cemburu Tapi yakin nak Mereka itu jauh -jauh, mereka tidak menjadi ulama, jadi orang pusuk, orang pusuk ibadahnya benar, tapi apa ilmu ngawur tidak apa-apa, sering tahu rasa-perasaan, itu Mustafa sering tahu, mereka tidak